Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat wakaf sekalian dimanapun berada Saat ini kami sedang berada di Desa Sukamulia Kabupaten Bogor Yang dimana pada hari ini Sedang dilakukan realisasi tahap pertama Yaitu membentangkan pipa sejauh 1300 meter Yang dimana penarikan pipa ini akan ditarik dari sumber air Sampai bak penampungan Kami ucapkan terima kasih banyak Kepada para wakif sekalian Yang telah mewakafkan Hartanya untuk proyek Wakaf Sarana Air Bersih Yang ada di Desa Sukamulia Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Mudah-mudahan hal ini Menjadi pahala yang terus mengalir Kepada para wakif Dan hal ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk warga desa Sukamulia Kabupaten Bogor Oleh karena itu, pada para wakib masih ada kesempatan untuk mewakafkan hartanya Dalam proyek pengadaan air bersih di www.bwa.id Anda harus ikut